Laki-laki lebih superior dari wanita bukan, tapi perannya Karena dia kalau ada apa-apa misalnya kalau ada perampok datang ke rumah Bayangkan kalau si yang prianya pengecut atau pecundang lalu istrinya dijadikan Tameng badan, kalau orang tahu semua tetangga bahkan keluarganya pun akan menghina dia Itu sudah ada dalam benak manusia, dalam ciptaannya, dalam ciptaan Allah gambar dan rupa ...bahwa seorang pria menjadi protektor keluarga itu. Kalau ada apa-apa misalnya, ini masih pacaran nih, lalu di luar sana ada jambret. Dia takut, dia lari, pacarnya dibiarkan sendiri. Saya yakin itu wanita kalau bisa menghargai dirinya, pasti langsung putuskan tuh lelaki. Kamu nggak lindungi aku. Meskipun loh ya, ujungnya mungkin perempuannya lebih gagah berkasa. Mungkin perempuannya itu taekwondo black belt siapa tahu wanita itu kuat loh